Halo sobat YouTube apa kamu? nah kita ingin yuk berapa besaran gaji dan THR para pensiunan terutama pensiunan PNS kemudian uh, TNI dan Polri. nah di disini saya akan coba mengklik salah satu hmm, informasi mengenai gaji ke-13 dan THR para pensiunan nah di tribunbali.com gaji ke-13 dan THR pensiunan PNS dan ilporli cair tahun 2002 ini besarannya <tuh> ini merupakan salah satu gaji ke-13 tunjangan hari raya yang akan dibayarkan pada tahun 2022 nah adapun rincian dari pada gaji para gaji tak THR dan gaji ke 13 PHF dan gaji ke-13 tidak hanya untuk PNS, tetapi juga TNI, Polri, hingga pensiunan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmawarta menjelaskan pemberian gaji ke-13 dan THR ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Upaya itu diantaranya antaranya memberikan gaji 13. golongan 1A kurang lebih 1.560.000 sampai 2.300.000 golongan 1B 1.700.000 dan golongan 1C, 1 c 17 untuk golongan 2 seperti di atas golongan 2A kurang lebih 2.22.000 sampai 3.300.000 sekian Golongan 2B berkisar 2.208 sampai 3.500. Golongan 2C berkisar 2.300 sampai 3.660 sekian. Golongan 2D 2.300 sampai 3.800, kemudian golongan 3 lulusan S1 sampai S3 berburu ini. Untuk golongan 4A sampai 4D, perkiraan gajinya antara lain sebagai berikut ini. PEMBICARA Nah, sudah tahu kan kapan THR akan dibagikan, kemudian berapa besaran pensiunan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.